Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gini Kang saya mau bertanya tentang Adab-adab uh, kepada guru Banyak orang yang ditekankan oleh masyarakat uh, Mungkin tak zim Menghormati, tapi menghormatinya itu berlebihan berlebihan, ya. berlebihan mungkin mungkin hal hal misal mungkin itu tidak dicontohkan juga mungkin ya oleh Rasulullah Sallallahu kepada para sahabatnya pada zaman dulu dan di mimpi set kesimpun tergambarkan bahwa itu tuh satu hal yang dilarang yang dilarang atau tidak boleh gimana tuh penjelasannya kang Diki? ini mungkin menyangkut sekaligus menyangkut itu ya fenomena sekarang ini lagi rame ya lagi viral ya oh iya iya ada, ada juga yang lagi viral nah lagi viral saya, sikap top. seorang top yang ditokohkan yang ya ditopokkan uh, masih muda dan sebagainya ya baik uh, betul mas Faris sangat jelas Allah Subhanahu ta'ala membimbing saya Muhammad Khozin tentang sikap ini betul bahwa kita harus memiliki adab kepada kiai uh, kepada ulama kepada Ustadz, betul kita harus hormat kita harus baik harus takjim juga sebetulnya betul itu tidak salah namun penerapan yang keliru Di antara berbagai beda perbedaan pendapat ternyata alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada saya Muhammad qasim bahwa apa yang sedang sekarang jadi perbincangan viral yaitu ada seorang yang tokohkan anak muda ditokohkan menjadi tokoh agama, kemudian uh, muridnya, siapa yang ngesot ya? Apa sih bahasa yang ngesot itu? Apa yang ngesot ya? Jalan sambil pakai <tuk> lutut Merantak, lah. Merangkak. kan ini. Jalan pakai lutut, kemudian uh, cium tangan yang berlebihan dan di luar dugaan ada yang sampai sujud kan, mencium kaki. Dan itu kita sayangkan uh, dia dikenal dengan Keturunan nabi ya, itu sepertinya yang paling mengukur kita, hmm. karena di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat sirik, sangat sirik, sirik sekali. Jangankan mencium kaki seseorang, mencium tangan saja sambil menundukkan badan dan berhadapan dengan orangnya, itu sudah sirik. Padahal kita tahu, sirik. Dosa yang tidak diterampuni, syirik itu menjadi penghalang sebab pertolongan Allah, syirik itu menyebabkan terus orang tersesat, nah, syirik itu menyebabkan hatinya ter tertutup dan sebagainya, itu berat sekali memang. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana dosa syirik. Nah, uniknya ini sedang, dalam perdebatan dilakukan oleh terjadi oleh yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Padahal itu sangat menyedihkan. Sangat jauh dari anak Nabi. Anak Nabi itu tidak mau dipertuhankan. Itu sudah dipertuhankan. Uh, saya uh, kami terutama dari Gajah sangat uh, apa ya bolehlah mengecam juga tidak apa-apa karena itulah memang perilaku yang sangat sangat tidak boleh dan tidak boleh dicontoh oleh yang lain. Jadi kepada semua umat Islam jauhlah sikap-sikap seperti itu karena itu ada yang berlebihan, ada peodal yang seharusnya dikubur jauh-jauh, ini malah dipelihara, ya mencium tangan boleh, boleh mas Faris, apa, tetapi harus sesuai aturan mencium tangan tidak boleh menundukkan badan sambil menundukkan, atau boleh mencium tangan menundukkan badan boleh, tetapi jangan berharap-harapan, jadi gini misalkan ini cium tangan kan? Nah ininya, baliknya ke sini, jadi tidak menghadap kepada orangnya, ini sekian ini, dia menentukan badan, sambil mencium tangan, tapi dia harus menghadap ke sana, ya, tidak langsung senter depan-depan, ah, itu boleh, jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwa Sayyid Muhammad Qasim punya ajaran baru, silahkan baca hadis-hadis tentang pertentangan antar ulama, ada di dalam hadis pun, memang tidak boleh, hanya memang mayoritas, karena kita mayoritas satu kelompok yang membolehkan, sehingga itu seolah-olah menjadi asing. Padahal ada satu kelompok lagi, haroka yang lain, yang hampir sesuai dengan uh, mimpi saya Tuhan Dan itu ada hadisnya. walaupun itu memang pertentangan. Nah, saya kira uh, kami mengecam, mengecam sajalah, sudah tidak ada lagi uh, bahasa lain yang terbaik. Karena, kenapa kami mengecam? Karena itu yang menghalangi bantuan dari Allah Subhanahu SWT. Itu... Menghalangi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, kenapa umat Islam saat ini tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Kenapa kita berdoa sampai lima kali sehari? Kadang-kadang kita berdoa secara khusus di luar dari yang lima kali sehari. kewajiban kita tahajud segala macam doa itu. Kenapa umat Islam secara keseluruhan seolah-olah tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Mengapa seolah-olah orang kafir, orang, -orang Muslim yang tolong? Menjadi negara maju, menjadi negara tertib, menjadi indah dan sebagainya. Tetapi di negara Islam, mayoritas negara Islam terjadi kekurukan. Kalaupun sekarang ada yang maju, tapi sudah ke barat-baratan, jadi jauh dari al aksara. Karena jawabannya, kita banyak melakukan perilaku syirik. Nah, ini yang katanya keturunan nabi ini justru pelaku syirik. Syirik itu. Akhirnya, gara-gara seperti orang-orang inilah akhirnya terjadi eh, hambatan, halangan, bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala kasianlah kepada orang-orang yang memang tulus kemudian mengikuti ya sunnah Nabi untuk eh, dengan cara yang benar tajim kepada kepada ulama nah kemudian hormat kepada ulama ada beberapa ulama yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dengan izin Allah ini kasihan orang, orang ini yang dihalami oleh masih orang mayoritas banyak yang melakukan itu. Saya kira itu nah, penjelasannya. Oke, okay, ya. Terima kasih karena ya, atas penjelasannya. 17 kali ya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Meskipun ini ada pendapat, ya. Ada yang yeah. membolehkan karena kebiasaan, ada yang juga harokah yang tidak bolehkan. Ya, Tapi di dalam mimpi saat korsel ya, sendiri, lebih kepada yang tidak bolehnya ya. Oh iya, ya, ya, Hampir betul, sama, sama dengan itu. Hampir sama dengan yang, yang tidak, tidak bolehnya. Yang tidak boleh. Okay. Jadi, Memang uh, yang membolehkan ada dalil-dalil lain, lain dari ulama-ulama ada. Cuman uh, kami memang sudah sejak awal berarti yang benar itu kan saya Muhammad Kusim tidak ikut haruka manapun. Jadi kalau ada mengatakan saya mau Wahabi dan sebagainya itu tidak ada hubungan apa-apa. Beliau hanya di dalam mimpinya selalu mengklirkan apa sesungguhnya yang sebenarnya itu, dari berbagai pendapat-pendapat. Itu aja saya kira. Oke, okay, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.